Mengapa hujan gerimis saja? Pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa Ade menangis saja? Seperti saya Kalau niat Mencari Jodoh Cari yang hitam Seperti saya Amasa Aduh Kan kemarin udah kata bilang Kamu ya. siapa namanya? Ya. Eh, kenapa kabur? Sini Dea ya. Kalau nyanyi tuh Biarpun suaranya bagus Tapi mata yang harus main Kalian tuh nyanyi, cuma nyanyi, tapi nggak pakai soul. Coba, Kena, pakai soul yang bener gimana? Oh, mau soul sepatu. dah oh, soul, soalnya nah, kita balik sana semua. Sapa sobat lollipop di rumah kita belum sapa. Halo sobat lollipop, ketemu lagi nih sama Kakak Tora yang paling kece. udah kan oh, di acara kesayangan kalian, lollipop, lollipop. selamat. Eh. Sekarang Kak Tora lagi ngajarin teman-teman dari sekolah Saint Banyu Itu dia Kakak Tora, Pak Kocu ini tinggalin nih, Sabar Kak uh, siapa lho. nih ada di sini? Tau nih Anda main-main masuk Sampai. kelas saya Kenapa? Hei Kakak Tora, kamu nggak tau saya bawa siapa? Ini saya bawa kolektor Collector oh. oh saya tau ini siapa? Ini, saya yang memuasai kelas ini Iya Perasaan? Tengang, tenang, tenang, tenang ya. Ben. Teman aku ini, Kak Maya ini adalah guru choir. siapa? Coba eh choir, choir Mase, guru choir. Masa pelatihnya begini? Eh, enggak percaya? Coba buktiin Kak, nyanyi Kak. Yang lagu yang tadi aku ajarin itu yang dikit itu. Kakatora juga bisa. Kita battle.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 Stormy seas. I am strong I can be Oke okay, sobat, kembali lagi di LivePod karena kita untuk bereksperimen, science, kena? science. Kena? Itu, kita itu lagi mau ngapain kok pakai ini tusuk gigi? oh mungkin harus. katora habis Ada makan karen. kali tadi, Gak. makanya katora butuh tusuk oh, gigi. oh paling katora itu pengen mancing, jadi airnya diisi terus kalian masukin, jadi mancing, itu... mancing pakai tusuk gigi mana dapat? kita mau bereksperimen menggunakan air, ini keren banget kita okay. tia sama Kenna. sobat juga bisa ikutin di rumah karena gampang hmm. banget. jadi bahan bahannya yang pertama kalian cukup men siapkan. Sat. botol Kop botol botol bening ya, kaca ya kak kaca -botol. terus juga kalian siapin ini tusuk gigi toothpick terus ini ini ada karet. Nama, karet nama bahasa Inggrisnya apa Kak orang rubber Kop botol terus ada gunting ini apa Kak orang ini adalah jaring Jaring cinta, Cie, oh, bukan? ini jaring jaring biasa aja. Itu jaring biasa, jaring biasa bisa. buat cinta dengan ikan. cinta cinta cinta cinta buat Kawat nyamuk, juga. Kawat nyamuk cinta Ini Terus, juga ada air ya, kata cinta cinta cinta cinta tampan. cinta kalau tampan saya. Eh, <laughs> Oke, okay, itu bahan-bahannya gampang banget, tapi sebelumnya kita pakai kacamata. Oke, okay. kaca BTI. Ini akan okay. berhubungan dengan tegangan permukaan Asil. air dan juga enggak. orang mau tanya dulu sama teman-teman di sini. Tutu, tutu, tutu, tutu. Ini apa? Botol. Botol. botol. botol Pinter. Sekarang airnya air. kita masukin ke dalam Botol. botol. The water In air masuk botol gitu Betul. kan? Betul, sekarang kalau botol. misalkan airnya sudah di dalam botol, Inside kalau botolnya diputar botol. atau dibalik, dia akan tumpah nggak? Tumpah! Ah. Enggak, nih dibalik, tuh nggak eh, tumpah. tumpah. Itu mah cuma balik <laughs> itu badannya nah. Kalau misalkan botolnya katoro puter, dia akan tumpah nggak? Tumpah! Ah. Tumpah, bener. Karena ini kan gaya gravitasi, pasti tumpah. Nah. Ah, sekarang eksperimen yang keren banget, sobat. Kita bisa bikin airnya nggak tumpah. Hah? caranya, Kak Tia, Cukup dengan menggunakan jaring. Jaringnya kita taruh buka, yeah. <laughs> salah ini kita taruh di botol, kemudian satu aja, Ki. Kemudian ini di di karet, biar nggak coplok. Oke, okay. copot, copot, copot, nah. Tapi sebelumnya kata Romo mau kasih tahu kalau ini jaringnya benar-benar tembus ya udah tersuksi gini tuh ya. Tembus. Bener-bener bolong. Iya harus. Tantangin. Kamu apain? Boong. Oh. Eh. Enggak. Dia nampak saja langsung jatuh. Oh. Jangan marah-marah. Nanti hulek kan? sabar ya. Oke, ini bolong ya, uh -huh. sobat. Nah, sekarang. Kalau misalkan ini dibalik, logikanya harusnya airnya keluar dari jaring-jaring ini. Tapi kita coba ya. Sekarang dibalik. Kata Romo tanya, tumpah bangga? Tumpah. Sampai belum tumpah, Beta. Kita lihat ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Enggeng. Kosong. Mama Beta. Kosong. Ini belum seru. Masih ada tusuk gigi. tusuk gigi. Ini kita buktiin bahwa jaringnya benar-benar bolong. Bolo. Pelan, sabar. Kayaknya ini satu dulu kita masukin. Masuk, wow! Eh, satu, kalau satu kebetulan sekarang kayaknya masukin. Kayaknya dua. Oh, katanya kamu kalah. Haha, eh, udah, udah. Kak, kayaknya ngeborong sekarang. Yang ketiga, mama beta belum pernah sabar. Katia dulu. Masuk! Oh, tapi bener. uniknya kalau misalkan botolnya kita miringin 45 derajat airnya akan oh tuh airnya bisa tumpah tapi kalau misalkan keadaannya kayak gini dia kembali tidak tumpah Tolong jelasin dong iya coba gini penasaran sih kenapa bisa kayak gitu sebelum Kakara jelasin karena eksperimen mana berhasil saatnya kita bilang ami jadi sobat, ini merupakan sebuah gaya yang disebut dengan kohesi, yang merupakan gaya tarik molekul, dengan e, gaya tarik molekul satu dengan yang lainnya. Efeknya terjadi karena adanya tegangan permukaan yang disebut dengan membran. Nah, uniknya botolnya saat kita balik, dia tidak akan tumpah airnya, ini disebabkan karena molekul air secara bersama membentuk membran tipis di antara dinding-dinding botol yang ada jaringnya ini. That's why airnya tidak jumpa. Jadi jelas ya. Sekarang siapa yang mau coba? Nah, kita kasih kesempatan buat semuanya betul. buat nyoba. Tapi setelah yang satu ini jadi kemana-mana tetap di Lollipop Smart and. Uh, sekarang kita mau bereksperimen, tapi yes. pakai lilin. Oh. Ah, pakai lilin? Bahannya apa aja? Uh, Lilinnya dua batang, Oh, dua, dua, dua, dua, okay. dua, dua, uh, dua, korek dua, dua, korek korek dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, lilin dan juga korek oh, dua, kasih ke rumah itu ke rumah kosong. Salah, bukan Pak. Mati lampu. Kita serahkan sama Agnes. Jadi gimana? Monika. Jadi, itu, uh, tuh, tuh, tuh. kan ada dua lilin nih kak. Mm. Yang satu lilinnya kita taruh di sini. Ya. Yeah. Satu yeah. lagi kita pegang. Oke. Okay. Terus? Nah, abis itu kita nyalain yeah. lilinnya. Aku bantu ya, <tuk> karena nggak boleh bikin Oke. Ini enggak diitin dulu. Kita lilinnya pakai berapa? Lima. Dua. Nah kan biasanya kalau panas kayak, gini ya megangnya, terus kalau misalnya kita nyalain lilin tuh kan harus disumbunya tuh Iya kak. betul. Hmm. ini bisa tuh kak kita nyalainnya nggak perlu disumbunya terus dimana? di mana huh? oh nih Gimana coba kita? lihat ya kak oh di oh iya bisa ya. lagi lagi lagi lagi lagi lagi coba kak nah di asapnya. Iya. lagi lagi lagi lagi lagi lagi ya? lagi puluh kali lagi biar monyong. Tuh <laughs> oh. dah. Coba coba. Oh. Oh iya. Wow. Hebat ya. ini, ini eksperimennya simpel. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya nggak oh. ada yang kasih tahu, kita nggak tahu ya, Katora ya. Tapi biasanya eksperimennya keren banget. Oh. Karena eksperimennya keren dan berhasil saatnya kita bilang oh. Amin! Tapi oh. Agnes aku udah, udah tahu enggak? Penjelasannya itu seperti apa Ini. sih? Pas kita ngebakar lilin kan ada asapnya. Iya. Mm -hmm. Jadi lilin yang terbakar itu ikut menguap sama asapnya. Lalu uh -huh. ah, jadi pas kita nyulutin api ke asapnya, sumbunya ikut kebakar. Oh, gitu, Pak. Oh, jadi gitu. kayak listrik. Yes. Oh. Jadi kalau misalnya, uh, ya kan kita juga sering melihat kebakaran-kebakaran, banyak asapnya itu juga bisa uh, memacu ya. Harus hati-hati, makanya kalau misalnya uh, bermain dengan api gitu, hal-hal yang berhubungan dengan api itu harus ada orang tua yang mendampingi. hati hati yang Apa tuh? Pasti, kalau rumah orang kebakaran bisa dibakar lagi pas padam jangan, jangan ah, apinya gaya. harus dimatiin bukan dibakar lagi ah, aduh ah. daripada dengerin keren ngaco mendingan kita langsung cobain gimana caranya nyalain lilin tanpa apa tanpa menyentuh sumbunya cukup dengan asap Mas, okay. sudah pada siap? Ya. sudah siap sudah Lado. Teman aku di sana udah berhasil, dong. Yang di mana? Yang di sebelah kanan? Sebelah kiri? Oh, berhasil! Lagi ya? Iya, Berarti saatnya kita bilang, "Amen." yes wah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Wah! Kak kan kita tadi udah ngeliat aksinya mereka, terus kita udah science juga, mereka juga udah kasih ilmu ke kita, udah kasih science juga, ini nggak lengkap kalau nggak Oh iya aku tau gimana kalau misalkan kita? Games! Oke, karena yang penting ya. Jangan kemana-mana tetap di Lalito Smart and Spy!